Ibnu Zubair niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'budu min dunillahi hasobu jahanam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zubair ngerti. Itu di siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini. Jari Ibnu Zubair saya. La'ufad di Muhammad akan saya bikin malu. Karena Jabarong ngerti bahwa mimman yukbat adalah Isa. mimman yukbat adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan, berarti Isa finar Karena termasuk yukbat. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan. Isa nasibnya akan termasuk orang yang di. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka, berarti Isa termasuk yang di. nah Ibnu Jabarong ngerti. Mesti Muhammad keberatan. Nah Isa Nasrani di di neraka. Kalau Muhammad keberatan lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, lho mulane kowe kudu yisin. Wong Yahudi, wong pra-Islam main nek ayat turun Nabi, ini ngapal loh. Kok kowe sing Islam ora? Oleh muni yo ya Muhammad nazala ayatu innakum ma'taduuna min duni lillahi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan miman yu'ba. Syedina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu Tapi itu juga ada yang Terus hilang Terus pikirannya orang Syedina Ali itu gimana? Beliau orang alim dan ahli strategi ya. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, nggak memang tahu Yang Yahudi ini nyolong itu pede, Yahudi terpelajar, menolong tahu ngaji Tahu ngaji takrib menengok-ngok betik Mas tahu ngaji dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter Jadi dia tuh belajar Islam Di pelajaran Islam tuh tahu saksi itu harus dua Jadi orang Siti ya terang-terangan deh nyolong Ngerti nak kira-kira konansi Tina ngerti tapi santai deh Dede ngerti merkoh Aku tahu ngaji Nak saksi aku di <laughs> Dede dene, dia jalan santai Iku aku tiri tiru, ya Yahudi Wirodo Rodok, rodok apa saja Rodok Rodok kelakuan Yahudi Santai weh jadi ini dia ya nyolong, Sayyidina Ali ya perso, tapi ini santai, Melayu ini ya rapati banget Ini ngerti, kalau mau cara takrip, loh. Iya Yahudi terpelajar, -wes Yahudi nah, saya santri lah, mesti roh ngono. jadi Yahudi roh Tenan Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke Cara saya itu polisi lah, teman, di sini ada ke hakima Lala hakima ini jenis surat, masyur cerita itu, kalau nah, aku ya banget Ya cerita itu masyur, tapi kan arah kru ke surah, oh di Surah itu saya terus hadir. Nah pas itu dinali dolanan, Hasan Husan, tapi saya cilik Ya tua orang pati peduli lah ya, mungkin, umur, mungkin sudah umur, tapi orang pati peduli. Yang jadi pucah gitu, e, kalau pucah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita, dilaporkan ngelaporkan kita kok, surah itu ya kacau cara LPK kacau, si Dinali ku mantunya kanji Nabi Amiril Mu'minin, dia itu kodi yang ngangkat si tapi orang Islam di sini luar biasa si bareng di mahkamah ditakoi, saksine sinten sintet, nah itu pedang aja yang akan dicolong saya itu jadi, mungkin dia udinnya tenang, udinnya tahu kira-kira tahu ngaji takrif lah. Udinnya menguasai hukum Islam, semua antai udinnya. Mereka yakin menang. Cari sidinali saksi ini ya Hasan Hussein. Cari surat, wah oh, rayso saksi olehku anak. Kacau tapi kok di di bendum sidinali, ngurugekno aku tidak akan percaya diri di sini. Saya tidak lihat santai. Lalu, saya akan Hasan Husain di sini. Saya saya tidak akan percaya diri di sini. Saya tidak lihat santai. Saya tidak lihat santai. Saya tidak lihat santai. Saya tidak lihat santai. Saya tidak lihat santai. Saya tidak lihat santai. Saya tidak lihat santai. Saya tidak lihat santai. Saya tidak lihat santai. Saya tidak Saya tidak lihat santai. tidak tidak iya, ta jaris-huri sare-sureh. Yo aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturanane hadis nggih ngoten, nek seksi ora oleh ko anak. Yes. Wis, oke okay, jaris Siti nang, okay. Terus saiki yo uti ditakoki. Lah hakim Pak Hakim, Pak, gimana cara kitab ra jelas al kaulu kaulu shahibil ya. Ketika ra ono iku yo omongan sing perlu didelok sing nggawa barang iki, kula saiki pedhang iki teng kula. Yo kan nek coro fikih kan ngono, boh al kaulu kaulu shahibil ya nak ra ono fiksi sing dibenarno sing sing gowo barang iku sakniki barang teng kulo iki weke kulo jadi si dinali yo ngakoni nek cara fikih ngono faqada syurat li hadzal yahudi yo wis koe sing menang pancen pedhangmu si dinali ku gak ngamuk bekas syurat syatta asafta yo ke bener pancen yo ngono aturan hukum si tinali kaya apa semantune rasulullah alim alimati yang persidang ayo kayak apa coba aturan hukum kayak apa misalnya hamdani betul jam kulon gitu, sana seksi Gue bener hamdani kan al kaulu kaulu sohibil ya kalau gak ada seksi wah gembar sidang per pertemanan siti nadia santai asofta kamu bener sore nggak hujan sih tangisan semua sih dia datapu musamma wal ardu gara-gara islam langit bumi jauh merkod doa Terus masuk islam Iya, aku ya nyolong. Katanya ya konangan tapi aku ngerti. nak sukses, tak urat cukup. Memanggil si dina liye fair ketika hiu masuk Islam. Yes, <tuh> pedangnya gue Pak, kayak apa Islam tuh mengajarkan saya? Ini gak wakil sentimen emosi. Kayak apa luar biasa. Karena tadi Dinali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi sampai saksi dan ketika ada ada saksi al kaulu kaulu sohibil ya kok sampai ini kan doketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu Senajan to kan camu ngerti aku gasapan. Tapi kan al kaulu kaulu sohibil ya. Lah pedangku harus digawang Yahudi dan ngerti. Saya pununjukkan orang Yahudi mulai di CEU belajar hukum Islam. Mereka semua di sidang kesan. Mereka ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua, tidak boleh dari A. Dan ketika ada ada saksi yang dibenarkan yang megang, barang. Makanya gini ya. Makanya melawan orang Yahudi butuh hati hati. Mereka ini mempelajari kita, tapi kita tidak mempelajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, jangan lupa tuh dona orang Yahudi. Pen sampai tertarik pinter, tapi jangan iru Yahudi nih itu kalau ada sayembara, kon debat Nabi, ngomong kafir pasti ngomong Yehudi karena logika yang terbangun itu panjang luar biasa khusus biasa debat jadi tahu, jika udah tinggalnya ayat apa, warga saya 300000, nah 300000, aduan saya 10000, insiwal jinni, yohi wa aduhu, ila fa'adin zuhur fal kauli, antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebai, itu Yahudi disewa, cek sekali-kali Muhammad itu debat, sehingga rok-rok di ngekel pek-lepek, Yahudi oke, saya tekon dengan dinafi dan katanya Nabi itu kagungan sifat sing buatan mungkin cangkemale kemelek, cara kue benak kue kan gak perlu sopan mengurah Nabi, ya sudah perlu benar mengurah maksum problemnya Nabi itu kan harus bener terus takutnya itu nabi tiang apian mat, aku petak kok nak pedus mati, yang mati ini sopan, pedus batang ya yang mati ini Allah Makanya nak batang mati kan semata ini allah. Agamamu wah nehat. Sing dipateni allah original haram. Sing tangan tangan manusia malah halal. Ini lucu mat. Agamamu wah nehat. <tik> Biar <tik> gitu. kue ngalami iku kan Yo nopo pangan dewi nungtalem nopo. <tik> <tik> Tapi nabi kan gak mungkin seperti itu. Karena nabi lam yakun walau walamutafak hisan Nabi gak mungkin kan, ngganti kana. Nah Mana nabi dari sahabatnya kok ikut dosa maki ini mau canggeng melayek karena nabi gak mungkin makanya sohabat kalau ketemu gini barno nabi lo buah cewek, makanya Umar bersaudara nabi gak mungkin ngendikan elak cari Umar aku wayang, <tuh>, baleninah ngomong, jadi <tuh>, tadi kalau boleh balik motor apa apa, nah aku belo Islam canggeng melayek aku wayang, berarti nabi gak mungkin ngendikan elak, Isma sur, nabi kalau dikecewakan orangnya mental karena nabi harus maksum biasanya menguntikan kuasar, ya umar terus beberapa kuasaar saya pikir lebih gampang santri ya. santriku ini kan oh juara lah saya rasa <tell> rasa tiwarai ya, wes lupa mau kue jadi kiai ngalami seperti itu pak Yai, batang itu sing mata ini allah langsung kok haram sing disembelih menusuk so, halal padahal kelakuannya penyembelih kan rakaru coro kue jadi kiai kan gampang yowes kono pangan kue lah yow nak batangku halal yo ya, pangan Entah no, tapi no <tip> tapi, tapi nabi kan nggak mungkin gantikan seperti itu kasar seperti itu karena nabi maksum beliau makarimil akhlak, ahsana nasi holkou, wahulukoh baik fisiknya ya terbaik, apa akhlaknya terbaik.